Halo Sobat Bocil Express Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Oke kali ini saya akan membahas buaya aligator Yup aligator, apa saja sih fakta dan keunikan dari buaya aligator ini Langsung cekidot lur 7 fakta unik aligator, predator yang doyan makan buah Aligator merupakan reptil semi-akuatik berukuran besar yang kerap susah dibedakan dari buaya mereka berdua memang berkerabat dekat dan berada dalam ordo yang sama, yakni Crocodilia. Cara paling gampang untuk membedakan mereka adalah dengan melihat moncongnya, moncong aligator membentuk huruf U, sementara buaya membentuk huruf V. Selain itu, rahang atas aligator lebih lebar dari yang bawah sehingga gigi pada rahang bawah tersembunyi kalau mulutnya tertutup. Tahukah kamu kalau aligator ternyata doyan makan buah-buahan? Benarkah mereka gak cuma ahli berburu, tapi juga ahli memanjat pohon? Simak tujuh fakta menarik aligator yang gak boleh kamu lewatkan berikut ini. 1. Aligator asal Amerika bisa tumbuh 4 meter, aligator merupakan sejenis reptil semi-akuatik yang berkerabat dekat dengan buaya. Genus mereka terdiri dari dua spesies, yakni aligator Amerika, (Alligator Mississippiensis, dan aligator Tiongkok, (Alligator Sinensis. Ukuran keduanya bervariasi, tapi aligator asal Amerika biasanya lebih besar. Mengutip laman Animal Diversity Web, rata-rata panjang aligator Amerika sekitar 3,5 meter, tapi bisa tumbuh lebih dari 4 meter. Bobotnya pun rata-rata 150 kg tapi bisa tumbuh sampai 360 kg. Aligator Tiongkok berukuran lebih kecil dengan panjang tubuh rata-rata cuma 1,5 meter. 2. Perut dengan tingkat keasaman rendah, sama seperti buaya, aligator melahap mangsanya bulat-bulat tanpa dikunyah. Makin besar ukuran tubuhnya, makin besar juga mangsa yang disantap. Nah, untuk mencerna mangsa berukuran besar, aligator punya perut dengan tingkat keasaman rendah. Mengutip laman mental floss, asam lambung mereka punya tingkat keasaman kurang dari 2, kisaran yang sama dengan jus lemon dan cuka. Mangsa-mangsa bertubuh lunak biasanya dapat dicerna secara utuh selama 2 minus 3 hari. Namun, untuk mangsa berukuran besar, seperti manusia, bisa butuh antara 13 minus 100 hari untuk benar-benar dicerna. 3. Predator yang doyan makan buah Aligator memang utamanya makan daging, tapi beberapa peneliti mengungkapkan kalau mereka juga makan buah-buahan. Dilansir laman Life Science, para peneliti menemukan kalau sebagian besar spesies dalam Ordo Crocodilia juga doyan makan buah-buahan. Yang dimakan pun bervariasi, mulai dari beri-berian, polong-polongan, sampai kacang-kacangan. Bahkan, para peneliti juga melihat sendiri kalau mereka juga makan anggur liar, elderberry, dan buah-buahan citrus langsung dari pohonnya. Hayo, aligator dan buaya saja doyan makan buah, masa kamu malas. Hahaha, <laughs> oke kita lanjutkan rangkuman artikel berikut 4. Bisa panjat pohon dan pagar Yap, biarpun bertubuh besar dan berkaki pendek, aligator bisa memanjat Laman mental floss menuturkan kalau aligator dan buaya sama-sama punya kemampuan memanjat yang gak boleh diremehkan Mereka bisa memanjat selama ada semacam undakan atau lereng untuk mengangkat tubuhnya Aligator juga sering memanjat pohon untuk dapat, tempat VIP untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kalau lagi keras kepala, mereka juga bisa memanjat pagar dengan mudah. 5. Bisa menumbuhkan lagi ekornya, para peneliti baru-baru ini menemukan fakta menarik tentang aligator. Predator ini ternyata bisa menumbuhkan ekornya lagi kalau putus. Hanya saja, cuma aligator berusia remaja saja yang punya kemampuan ini. Mengutip laman Life Science, mereka bisa menumbuhkan kembali paling tidak 18% dari total panjang tubuhnya. Kasus putusnya ekor aligator agak berbeda dari kasus cecak yang punya kemampuan untuk memutilasi sendiri ekornya untuk mengelabui predator. Aligator gak bisa memutus ekornya sendiri, melainkan terjadi akibat serangan predator yang lebih besar atau tak sengaja terluka oleh manusia. Masih butuh studi lebih lanjut untuk bisa memahami bagaimana jelasnya mereka menumbuhkan ekor. 6. Gigitannya lebih kuat dari beruang Salah satu alasan untuk gak ceroboh saat berada di tempat yang ada aligator adalah mereka punya gigitan yang lebih kuat dari beruang. Mengutip laman Science Focus, spesies aligator Amerika bisa punya kekuatan gigitan sebesar 2.125 psi pounds per square inch, sementara beruang kutub hanya 1.200 psi. Sebagai perbandingan, kekuatan gigitan manusia hanya sekitar 162 psi. Jadi, gak usah macam-macam sama mereka deh. 7. Populasi aligator Tiongkok tengah kritis, berbeda dari aligator Amerika yang lebih beruntung, aligator Tiongkok tengah berada di ambang kepunahan. Spesies ini masuk dalam kategori kritikali endangeret atau kritis dalam daftar Merah Uni Internasional untuk konservasi alam IUCN, sejak 1986. Dilansir laman Animal Diversity Web, populasi mereka terancam oleh perusakan habitat, polusi, gangguan manusia, hingga banyaknya kasus aligator dewasa yang memangsa aligator muda. Biarpun jumlah aligator Tiongkok yang hidup dalam penangkaran terbilang banyak, jumlah yang hidup di alam liar tak lebih dari 150 ekor. Nah, setelah tahu tujuh faktanya, bagaimana pendapatmu tentang aligator? Fakta nomor berapa yang awalnya sudah kamu ketahui? Nah itulah sedikit rangkuman tentang buaya aligator, bila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaklumi ya lur, Hehe. Sare bila kalian suka, semoga bermanfaat, Sekian dan bocil ekspres mengucapkan terima kasih.